Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sahabat-sahabat semua kembali kita uh, bertemu di materi berikutnya praktek bagian yang kedua ya pada yang pertama sudah saya sampaikan bagaimana kita login di gmail kemudian bagaimana kita men-setting soal-soal uh, di formulir google membuka formulir google sampai sudah bisa mengupload meng-copy-paste soal ke Google ya ke Google Promulir nah ee, berarti sudah selesai tugas Bapak Ibu sebenarnya dan karena linknya juga sudah dibagikan ke grup atau kemana saja secara pribadi privat ataupun di grup ya sama saja ya yang penting linknya sudah kita copy-paste kita dapatkan ketika kita mengirim sudah diperpendek juga supaya nyaman dilihat nah uh, lanjutannya praktek berikutnya adalah kita akan mencoba ngetes dulu sebelum benar-benar di, diujikan ya kita harus benar-benar ngetes dulu uh, soal kita itu tampil apa tidak ya tapi sayang tadi ya saya lupa ini apa uh, untuk passwordnya ya rasanya bahasa apa tadi ya coba kita coba pokoknya kita coba dulu ya Bapak Ibu kita akan mencoba untuk mengakses soal yang kita sudah kita buat dulu ya. Oke kita buka. Oke. Nah, tadi kita bagikan di sini soalnya ya. Tadi kita bagikan di sini. Nah ini tinggal kita apa? Kita copy ini ya linknya. kita akan membuka di Chrome yang benar-benar tidak login ini adalah uh, Chrome yang loginnya di tempat yang bukan kita membuat soal ya artinya kita tidak bisa mengedit soal kita itu kita hanya bisa melihat dan mengisinya oke mudah-mudahan uh, passwordnya saya ingat ya ini punyanya siapa? nah ini gmailnya ini ya Bukan Gmail kita yang membuat tadi Oke kita coba paste disini Kita enter Apakah bisa ya Oke Internetnya Waduh internet saya mati ya Oke kita, kita stop dulu Terbatas ya Kita tunggu dulu Kita Oke, sambil yang lewat dipersilahkan lewat dulu, dan kita saksikan dulu ya. Nah, ini sahabat-sahabat, sudah muncul soal yang kita buat tadi ya. Ini seakan-akan kita anggaplah membuka di tempat lain, anggaplah siswa kita yang membuka lewat handphone ya, linknya yang sudah kita bagikan di WA. Nah, apa tampilannya? Ini adalah tampilan yang kita buat tadi sekaligus menjadi nama filenya. Nah ini deskripsi yang kita buat makanya harus kita buat sebagus mungkin gambar yang kita buat desain sebaik mungkin ya ah, juga di sini huruf warna-warninya nah kita tadi membuat empat bagian nah ini bagian pertama bagian kop surat ya bagian I, I, awal dari ujian itu maka kita bisa masuk ke bagian berikutnya dengan mengklik berikutnya ini Oke kita tunggu ya Internetnya lelet Nah disinilah siswa mengisi siswanya Mengisi uh, datanya ya Ngeplek kita akan mengisi dulu Makanan Oke makanan ya <tuh> Nama siswanya makanan Kelas 9A misalnya ya nah, Jadi Nisnya misalnya harus ditulis 1,2,3,4,5,6 Berikutnya oke okay, kita tunggu nah di sini token ya token masukkan token yang diberikan oleh guru dan akan berubah setiap satu jam. Ini tergantung bapak ibu yang bikin deskripsinya nah kita akan coba di sini saya lupa tadi passwordnya apa ya Bapak ibu kita coba sembarang aja dulu ya uh, misalnya itu coba berikutnya apa bisa bisa ya <giranya> oke berarti betul tuh ya betul itu kita isi dulu sembarangan ini oke kita nanti akan melihat berikutnya lagi klik nah sudah selesai kita menjawab lalu kita kirim Siswanya mengirim jawaban, ya. Siswanya mengirim jawaban. Lihat skornya, siswanya dapat melihat skornya dengan mengklik ini setelah mengirim jawaban. Nah, poin total adalah 5 dari 21, ya, Bapak Ibu. 5 dari 21. Oke, nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini dia bisa melihat jawabannya yang benar yang mana yang dan yang salah yang mana karena kita setting tadi untuk melihat jawabannya yang benar dan jawaban yang salah oke bapak ibu ya nah sekarang kita kembali ke soal yang sudah kita buat kita keluar dari sini siswa sudah selesai mengerjakan soal atau kita coba satu kali lagi ya berikut misalnya kita cobalah lagi satu kali oke nah misalnya namanya di sini karena kelas 9 a nis nah kita kita kerup bisa nda ya nggak bisa kan karena kita konfirmasi tadi kita verifikasi jadi harus angka kecuali kita rubah settingannya kayak berikutnya lagi nah di sini token tokennya akan saya isi dengan apa sembarangan aja ya oh kok bisa ya saya isi sembarangan, berarti kita belum setting tadi ya verifikasi belum setting oke, okay. kita lanjut aja dulu kita jawabnya dulu akan kita lihat soal kita nanti di adminnya kenapa tokennya salah tetap bisa masuk pasti ada sesuatu ya oke, okay. kita isi dulu ini sampai selesai, anggaplah kita sudah dua responden mengisi kirim ya lihat skor nah skornya 5 ya dari 21 oke sahabat-sahabat nah kita keluarkan dulu dari sini ya anggaplah kita sudah apa namanya siswa kita sudah mengerjakan kita akan kembali ke admin kita ya nah ini adalah soal yang kita buat kita sebagai admin akan bisa mengedit dan melihat eh, apa namanya respon dari formulir kita dari soal kita dengan mengklik tanda pensil ini kalau di handphone sama ya posisinya pasti di bawah sebelah kiri bawah layar ya ada tanda ini tanda pen ini ya oke okay, sahabat-sahabat jadi kita tinggal klik eh, link yang sudah kita bagikan kita langsung menuju ke sini jadi berbagai macam cara untuk bapak ibu bisa login masuk sebagai admin untuk mengedit soal itu bisa masuk di link yang ada bisa masuk melalui google promulir di webnya juga bisa Ya, coba kita buka dulu kita tunggu ya kalau tidak klik ini ya tidak bisa mengedit dan kita tidak bisa jadi adminnya ya. Nah, kita sudah jadi admin sekarang. Jadi proktornya sekarang. Ini responnya keluar. Kita akan melihat berapa orang yang sudah menjawab soal kita dan berapa nilai mereka nanti. Oke, yang lewat silahkan lewat dulu sambil menunggu ini berputar ya internet saya lambat lama banget ya nah kita lihat token tadi ya kenapa tokennya kok bisa Terus melaju, padahal kita ketik salah tadi Nah, padahal ini kan jawaban yang benar menangis Mungkin di sini, coba kita lihat Nambat ya, sudah dipalidasi ya Sudah dipalidasi respon, sudah atau mungkin karena saya tidak lock out ya di sini kayak nanti akan kita coba pakai handphone biasanya ini sudah pas ya sudah pas ya oke mungkin ada lagi di sini coba kita lihat lagi kunci jawaban kita lihat nah kunci jawabannya ini ya coba yang ini ini kita matikan tandai semua jawaban tidak benar oke ini aja ya sebenarnya untuk token itu selesai nah when sudah nol ya ini kata kuncinya menangis bapak ibu kita ingat menangis ya Nanti kita coba lagi lah ya Kita coba lagi di akhir setelah ini Kita akan belajar mendownload uh, soal dulu Kita coba lagi passwordnya ini berfungsi apa tidak Nanti setelah terakhir saja ya Kita kita lanjutkan dulu materi kita Untuk melihat jawaban siswa Nah ini kan tadi Bapak Ibu Kita langsung tahu siapa yang Barusan menjawab soal dan mengirim jawabannya Di sini Di respon ini tentunya setelah kita mengaktifkan ikon uh, sebagai admin tadi ya ikon setting tadi nah ini jawaban mereka sudah dianalisis ya jawaban mana yang paling banyak betul yang benar nah ini nama siswa makanan ini juga makanan nah ini dua tanggapan ya 100% persen A ini juga sudah dianalisis kemudian ini juga nih jawaban siswa kayak ini dapat nol ya kedua-duanya dapat nol nol dari dua tanggapan benar tidak ada yang benar ya nah, jadi persentasinya semuanya ada di sini jadi bapak ibu tinggal merekap aja lagi sudah dapat analisisnya. Selamat alhamdulillah, ya. Oke, hmm. nah, bagaimana untuk mendownload ini? Untuk mendownload ini, bapak ibu tinggal klik ini "spreadset"-nya. Oke, kita klik coba. Internetnya begitu, begitu mesra, ya. Internet saya begitu mesra. Oke, kita tunggu sajalah lah. <laughs> Oke, sabar menanti. Nah, jadi ya, sambil menunggu internetnya berputar-putar ini, nanti ketika kita sudah berhasil mengklik tombol itu tadi, langsung masuk ke Excel-nya, ya. Kan, langsung masuk ke Excel-nya kan ke sini lagi nih. Nah kita tinggal download format Excel. Habis itu kita simpan di komputer kita. Nah itulah yang sudah bisa kita uh, bagikan ke siswa. Itulah rekapnya ya. Dan kalau ingin kita kita ingin mencetaknya juga bisa di sini langsung dicetak juga bisa. sim menu sini ya. Nih menu setting sini. Kita pilih print. Kemudian pilih printernya. Apa masukkan kertas printnya? Kita print, maka semua data yang ada di sini, baik di respon maupun pertanyaan, akan tercetak. Oke, sahabat-sahabat, ini ada kendala dengan internet saya. Oke, apa ini? Katanya file tidak tersedia. Maaf ya, ada masalah file ini harap muat ulang eh muat ulang ya, ini internetnya yang salah bukan file kita. Oke. Karena internet saya begitu lelet, Karena internet saya mungkin hanya sekitar 50 puluh kbps aja ini tidak sampai 100 Silahkan yang mau lewat Begitu lama ya <laughs> Oke okay. Mungkin juga karena kebanyakan ini Kita keluar dulu ya dari sini sahabat abad ya terlalu banyak saya membuka app internet jadinya begitu berat ya oke okay. <tuh> nah sudah muncul ya Nah ketika kita klik yang ini tadi maka muncul ini buat spreadsheet kita buat baru aja ya nah, jadi tanpa judul oke, kita buat klik buat oke menautkan ke spreadsheet nah udah muncul ya udah muncul nya ini masih online bapak ibu ini masih online ini oke kalau ya, kalau kita ingin mendownload hasil yang dua orang ini maka kita tinggal pilih file ini file file file file sayang sekali ya internet saya ini betul betul sangat menggoda ya Nah ketika kita klik file maka akan muncul menu ini kita tinggal pilih download Oke pilih download kita pilih lagi menu Microsoft Excel jadi kita di Excel lebih mudah untuk mengedit mengubah memindah-mindah mengcopy paste datanya nah Ya, kita klik ya. Tinggal kita tunggu proses downloadnya. Nah, Oke, okay. kita menunggu masih berputar dia. Nah, ini arah penyimpanannya ya tergantung kita mau diarahkan kemana penyimpanannya kita simpan di dokumen aja dulu, karena kita cuma latihan ya. Kita simpan di sini. Nah, maka di si file dokumen itulah tersimpan filenya ini. Oke, okay. ini. Okay oke nah ini dia oke, coba kita buka tampilkan dalam folder kalau yang ini masih di dalam Google Drive kita Nah sekarang kita langsung masuk ke folder mana tadi file-nya dan namanya tidak ini dia karena belum kita kasih nama file ya kita buka di komputer saya yang lelet ini bukan internetnya membuka Excel aja lama sekali ya aduh ini mungkin virus ada nih virus lagi berkecimpung di komputer saya berarti bukan internetnya tadi ya memang komputer saya yang yang lelet Bapak-Ibu kita tunggu <laughs> oh. nah Bapak-Ibu ini kan tinggal kita ini kita lihat dan bisa kita copy paste semua jawaban dari nomor berapapun ada di sini ya Bapak-Ibu oke dan bisa dilihat di sini semuanya jawaban-jawaban mereka satu persatu ya bisa kita pilih Mana yang salah, mana yang benar ya. Nilai mereka ada juga di sini. Skor. Nah, waktu mereka mengirim, kita bisa melihat siapa yang cepat, siapa yang lambat. Waktu kita start, kita mulai. Waktu kita bagikan uh, tokennya. Oke, sahabat, sudah bisa, sudah tahu ya bagaimana mendownloadnya, prosesnya. Walaupun pelan, tapi pelan ini sangat bermanfaat bagi bapak ibu, mungkin sambil mengikuti ya. <laughs> Oke, karena komputernya ini lagi lelet, nah urusan uh, bukan urusan online-nya yang lelet ini, urusan komputer saya. Oke, sahabat, kita stop dulu sampai di sini ya, karena kita harus memperbaiki internetnya dulu nah, nanti yang terakhir akan kita ulang lagi bagaimana menyeting eh, tadi yang passwordnya itu tidak jalan ya kita ketik password sembarangan juga mau masuk mau login apa penyebabnya jalan itu ya kita harus tahu mungkin karena kita belum log out di komputer saya kita mentesnya di komputer saya ya <inconklusif> nanti kita coba di handphone kita coba dulu tapi rasanya settingannya itu-itu aja tidak ada yang lain Oke, okay, terima kasih sampai di sini dulu sahabat-sahabat. Nanti kita pendalaman materinya di video saya yang terakhir. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menyimak apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat setidaknya bagi Bapak Ibu yang sudah sahabat-sahabat juga yang sudah memahami cara-cara ini bisa lebih menambah wawasan dan kalau ada hal-hal yang bisa mengkritik memperbaiki cara-cara yang lebih bagus dari yang punya saya bapak ibu bisa sampaikan melalui komentar atau bapak ibu sahabat-sahabat semua youtuber youtuber semua bisa membuat yang serupa ini ya demi untuk memperkaya asanah kita tentang formulir google ini jadi bapak ibu sahabat juga kalau ada yang punya cara cepat ya cara yang lebih praktis dan lebih menarik untuk membuat ini Tolong dibuatkan juga Nanti kita saling melihat Supaya kita bisa berbagi pengalaman ya Walaupun topiknya sama Tapi cara kita akan berbeda Walaupun masalah yang dibahas adalah sama Cara kita akan berbeda